Selalu kompak mendukung karya-karya dari The Olesi Kejora Yang mana tentunya kita wajib dukung dalam acara Jukes Indonesia Music World 2021 Dalam kategori Best Fan Best of the Year, persahabat ya Tentunya kita sebagai fans Lestik Kejora masih di bawah BTS, persahabat ya Dengan perolehan 1,0 juta nih, persahabat ya tinggal sedikit lagi tentunya bisa meraih dan bisa melewati best fan best of the year BTS sahabat ya doakan yang terbaik bismillah tentunya mudah-mudahan kita bisa menduduki posisi pertama kita selalu solid dan selalu kompak tentunya kita tunjukkan kekompakan kita bahwa kita pasti bisa selanjutnya persahabat dari kabar terbaru nih yang mana di sini ada sebuah unggahan postingan Rizky Billar dan PN persahabat ya di sini banyak sekali nih yang tentunya berkomentar di sini kita lihat abang Rizky Billar ada di dalam suatu mall persahabat ya banyak yang saling mengira bahwa malam hari ini Rizky Billar dan keluarga ngemol bareng. Tetapi ada juga tentunya Rizky Bilar ini adalah menjemput pain. Persahabat yang kita lihat, postingan tersebut lalu diunggah oleh akun Instagram Lesla Lovatix. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Pak enda dijemput sama calon manten mau kemana ya pura-pura nggak -pura tahu bismillah lancar-lancar ya Allah Wah wow, persahabat ya tentunya Pak enda dijemput oleh calon pengantin pria Rizky Bilar pasabat ya Yang untuk tentunya OTW langsung ke kota Bandung Kita lihat juga dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan respon dari para fans ya dari akun Instagram Lia bahasa mengatakan semoga depan hotel sudah ada penjagaan, gak ada colong-colongan fans masuk buat sekitar minta foto di lobi itu, para sahabat, ya doakan yang terbaik mudah-mudahan keluarga Leslar diberikan kesehatan. Dan kita masih menunggu kejutan barunya, mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.